Halo teman-teman, kembali lagi bersama video anak Kali ini video anak akan mencuci mainan lagi teman-teman Wah, ini mainan apa saja ya teman-teman Oh, banyak banget teman-teman ya uhuh. Oh, penuh lumpur teman-teman Ayo kita langsung bersihkan saja Mulai dari mana ya uhuh. Ini uh. Apa ya ini ya Oke kita cuci saja. Wah, ada Power Rangers kuning. Wah, bagus banget. Oke kita kumpulkan dulu. Yang kedua apa ya? Oh, ini apa ya? Hu hu hu. Kita bersihkan teman-teman, hu hu hu, wah ada Power Ranger pink oh huh. oke kita kumpulkan, uh selanjutnya, oh huh, apa ya ini ya, huh. kita cuci, kita cuci, kita cuci. Huhuhu. Wah Ada power rangers biru Wah bagus banget Kita kumpulkan dulu Yang selanjutnya apa ya Oke Kita bersihkan Kita bersihkan Terus kita bersihkan Kita cuci Huhuhu. Wah ada Spider-Man warna merah. Wah, Spider-Man warna merah. Oke, kita kumpulkan. Lalu, apa lagi ya? Oke, kita cuci. Wah, ada Iron Man. Tony Spark teman-teman, Iron Man uhuhu, Kita kumpulkan lagi Ayo kita ambil lagi Kita bersihkan Wah Wah, apa ini Ada Power Rangers warna merah Power Rangers warna merah ho, ho, ho. kita kumpulkan wah tinggal tiga teman-teman oke kita bersihkan lagi wah ada apa teman-teman bagus banget wah ini ada Kapten Amerika, teman-teman Pakai tameng bintang, teman-teman. Kapten Amerika, oke, kita kumpulkan. Yuk, selanjutnya kita ambil lagi, teman-teman. Wah, ada apa ya ini, teman-teman? Mainan apa lagi ya? Wah, Spider-Man warna hitam. Spider-Man warna hitam. Ho, ho ho ho Oke, kita kumpulkan. Yang terakhir. Oke. Kita lihat apa, teman-teman. Kita cuci terus, teman-teman. Biar bersih, teman-teman. Ada apa ya? Hohoho, ada Power Rangers warna hijau. Wah, Power Rangers warna hijau. Wah, mainan kita sudah bersih semua. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.